Halo teman-teman semua apa kabarnya hari ini saya akan memperlihatkan kepada kita di seluruh Indonesia atau dunia menyatakan bahwa orang Dayak itu membakar ladang membuat kebakaran hutan kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat proses cara orang Dayak membakar hutan yang disebut eh, pembakaran untuk bikin berladang yang disebut terjadinya pembakaran hutan oleh Orang banyak. Kali ini saya ingin membuktikan bagaimana cara tekniknya orang Dayak e, membakar hutan biar tidak terbakar hutan itu. Ini proses bikin pondok. Ini namanya Abang Oni ganteng. Nah, lagi nghidupin api. Masak apa? air ini ini air enggak bisa diminum harus dimasak biar enggak sakit perut nah. kita orang Dayak makan air masak juga ini membuat obor ya untuk membakar nah. tumpukan nah, <laughs> Ini cara orang Dayak membakar ladang teman-teman biar tahu prosesnya dan tidak hoak. Dan hoak bahwa orang Dayak membakar ladang itu bikin kebakaran hutan. Bohong aja kalau bilang orang Dayak itu bakar ladang dibikin kebakaran hutan itu bohong aja. ini namanya merangai nah, jadi dibersihkan sebelum ditanam padi Jadi kalau ada yang bicara mengatakan orang Dayak itu membakar, membakar ladang akan terjadi kebakaran hutan Contohnya kita lihat di kiri kanan kita semuanya masih hutan Dan tidak terjadi kebakaran Ini adalah bekas ladang yang ditinggalkan tujuh tahun yang lalu dan sekarang dibuat ladang kembali Setelah dia ya, kering kayu ini dibakar angkal dan juga ditumpuk seperti ini, dan dibakar menumpuk begini, dan dibersihkan untuk menanam padi. Inilah uh, adat orang Dayak uh, menanam padi, dan saya besar dan namanya Royong, gotong Royong. Ini turun-turun dari orang Dayak dulu bahwa bikin ladang uh, hanya satu bantu Royong untuk dan ladang saudaranya sesama dayak ini yang namanya gotong royong karena akan ini juga turun temurun sampai sekarang masih dilaksanakan oleh orang suku dayak di Kalimantan seperti yang kita lihat di depan saya ini bahwa inilah rumpukan kayu yang dikumpulkan di senso dan dikumpulkan dibakar untuk membersihkan ladang itu sendiri untuk ditanam padi jadi teman-teman semua dimanapun berada di seluruh Indonesia uh, saya sebagai suku Dayak menyatakan bahwa tidak benar kalau orang Dayak itu melada, uh, membakar ladang itu membuat kebakaran hutan contohnya kita buktikan di video Youtube saya ini menyatakan bahwa ini tidak ada sama sekali hutan di samping kiri kanan kita terbakar melebihi daripada yang tempat yang ditebang dan dibakar nah, ini adalah hutan yang masih ada di sampingnya ini besarnya hanya sekitar satu hektar setengah ladang ini dan ini kita lihat Pohon-pohon masih ada di samping kiri kan Dan tidak terjadi kebakaran di sebelah hutan itu Karena orang Dayak turun-temurun sudah punya trik sendiri membakar hutan Yaitu membakar ladang Jadi tidak akan terjadi kebakaran hutan Kecuali itu hutannya rimba tidak ada yang bikin dibakar sendiri baru bisa terbakar kalau ditiratakan bikin ladang membakar ladang maka kebakaran hutan itu tidak benar jadi saya akan membuktikan di video youtube saya ini biar dilihat oleh teman-teman semuanya di seluruh Indonesia maupun luar negeri dimanapun berada teman-teman saya yang berada di seluruh Kalimantan salam dari kami Dayak Bukumpai yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini yang dikatakan membakar ladang, teman-teman, semuanya. Jadi tidak seperti yang diperkirakan bahwa membakar ladang itu akan mem membuat terbakar hutan nah ini yang sering terjadi orang kita dituduh agar membakar ladang terjadi kebakaran hutan jadi saya ingin melihat sendiri bagaimana proses uh, pembakaran ladang dan juga proses uh, membersihkan ladang ini sendiri agar hutan ini tetap lestari dan tidak terbakar begitu. Dan kita buktikan bahwa ini benar orang Dayak membakar ladang tidak terjadi kebakaran di sekeliling ini adalah hutan. Teman-teman bisa lihat. Suasana kita sangat panas sekali ini. Ini sudah sore dan tidak terjadi kebakaran hutan teman-teman semua es. inilah ladangnya Teman-teman semua nah, Tidak ada hutan yang Di depan kita sana Maupun yang di kiri ini Di kiri Atau kanan Atau yang di belakang kita ini Yang terbakar oleh Api saat membakar ladang Jadi teman-teman Kita membuktikan diri sendiri Orang Dayak itu Membakar ladang Sudah dari zaman datu nenek moyang kita Sebelum mereka sudah punya teknik Bahwa hutan di, di samping kiri kanan Tidak akan terbakar Dan inilah membuktikan Bahwa kita bertani dan secara berladang Itu sudah menjadi Tradisi Orang Kalimantan Khususnya orang Dayak Bahwa membakar ladang itu Tidak akan terjadi Kebakaran hutan Ini kokinya kita Kokinya ganteng Masih bujang Namanya Oni saudaranya once once dio lupa nah once dio lupa nah, ini koki kita masak air nah, masak makan-makanan masak basi nah, beginilah tradisinya orang dayak Sampai di sini, pertemuan kita di proses pembakaran ladang. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya, yaitu menanam padi.